kam Pak. Sabar aja, Pak, sabar. Selalu sabar saya, Mas. Selagi tiap bulan nggak berkurang sabar saya. Oh, itu Muhammad saja di belakang mobil, depan mobil damkar gitu. Lagi di pinggir jalan saya. Nih, lihat nih. Baik, kosong tuh jalan. Iya Pak, itu kan kerja aja gitu Pak. Om Ahmad nunggu di sini, temannya satu bakar rumah, jadi nanti rumah nanti <laughs> Saya khawatirnya nanti kalau ada ada ini kan, lagi ada kelas, tiba-tiba ada info <laughs> langsung gana. Kenapa kemudian, ya, Pak? Pernah ya? Kenapa waktu itu? Lagi nyemprot kagali. dia. Iya, lagi nyemprot dia, Pak. <laughs> harusnya di foto itu kan di ini kan luar biasa kita gitu kan, berjuangan masih tahun sia ini gitu. nah, kayaknya ntar lagi kucing saya beranak nih kayaknya harus minta tolong ke pemadam juga ya masa kucing melahirkan ke damkar juga pak iya <guluh> kan udah saya lihatnya di, di tv kayak gitu kan kucing manjat pohon bantunya damkar apa cincinnya masuk ke jarinya juga damkar juga gitu kan? Tengah tahu kerjaan utama damkarnya apaan Kerjaan utamanya paling standby pak, piket pak, yang penting standby aja udah. Jadi multifungsi. Ya seperti biasalah Hari ini kita diskusi diskusi ini adalah. Kayaknya ada berapa orang nih? Ada Oh, ada 500 orang yang join hari ini. <laughs> 700, Pak. Apa? 700? ratus. Oh iya, waduh. Eh saking banyaknya susah saya ngitung. <laughs> Belum diumumin apa di kelas ya? <laughs> saya, saya umumin, Pak, di kelas, Pak. Di kelas saya, Pak. Kalau di offline, kalau kelas offline gitu ya. Dosen yang berhak ngunci pintu biar mahasiswa nggak masuk. gitu Kalau misalkan online, kayaknya mahasiswa yang ngunci pintu nggak masuk ke kelas. kayaknya gitu. saya pernah dulu pas ke S1, saya telat. Pintu kelas itu dikunci oleh mahasiswa. Aduh, saya merasa gimana gitu ya, nggak bisa masuk. Gitu. Sekarang, kalau online, kayaknya mahasiswa yang nggak mau masuk buka pintu ke kelas. Gitu. Padahal pintu terbuka terus, kalau online ini kan. Berbeda sekali. Besok, besok, paslon ada ini ya. Ada kelas juga ya. Ada Pak Malam yang diundur kayaknya ya. presentasi ya itu diundur baginya pengen ketemu pagi-pagi <laughs> atau sampai siang tapi kayaknya kalau jenguk sekarang harus pakai antigen ya pak ya iya benar ya. iya satu karena satu aja satu aja lagi yang boleh oh cuma satu orang aja yang boleh masuk ya iya tadi oh. juga jenguk budeku tadi cuma satu yang yang nunggu aja sama satu orang boleh naik tadi hmm. Berapa lama, lama ya? Kan, Tata. katanya COVID naik lagi. Katanya, COVID kok mendekat lagi, nih? Apa gara-gara okay. vaksinnya belum habis? <laughs> nah, Entah, nanti bisa jadi seperti itu. <laughs> jadi, menurut beberapa ahli itu memang kita belum bisa untuk melenggang ke endemi, Pak. masih itu pandemi terus. <laughs> alasannya kenapa tuh ya karena ini Pak untuk peminatan vaksin ini masih berkurang Pak <laughs> harus, harus jemput bola terus Pak <laughs> harus dibikin minat gitu ya iya kemarin kan sebelumnya kan Polri Pak yang biasa woro-woro sampai turun ke jalan sekarang damkar pun dilibatkan juga Pak suruh narik-narikin orang Pak <laughs> kan saya bilang dan di damkar tuh multifungsi sekarang Udah, <laughs> udah banyak kerjaan sekarang tuh. Sampai-sampai kita mau kerjasama dengan perusahaan, Pak. Jadi tuh uh, uh. sudah diming iming Pak dengan sembako, dengan minyak, masih peminatnya masih berkurang. <laughs> Ya kalau kalau misalnya nggak mau orang disuntik ini gitu vaksin ya emang damkar harus turun tangan harus ini apa siram tuh orang. dengan kecepatan maksimum kan ada tuh putaran nendam karet kan? selangnya gimana tuh bisa, bisa ini kan? Ini, kayaknya udah mulai bertambah sekian ribu orang kita lanjut saja. Akhir nanti sampai tengah malam juga, karena kita buat diskusi juga. Jadi, uh, ini ya, uh, untuk teman-teman, udah-udah, udah kelihatan ya gimana ritmenya dari tugas gitu ya, dari UTS gitu kan? Nah, itu adalah uh, kembali ke... Pekerjaan ataupun tugas yang pernah kita lakukan di kelas, gitu. Seperti tugas kls. Nah, itu kan di, di kelas saya jelaskan dan itu menjadi tugas dua, gitu ya. Terus eh, tentang presentasi kemarin juga untuk tugas kedua. Jadi tugas dua itu ada dua, tapi masing-masing teman-teman itu ngerjain satu aja berdasarkan nomor urut dan nya masing-masing, nomor induk mahasiswanya masing-masing, nomor nim-nya. Kalau nomor nim-nya itu ganjil, artinya dia kerjakan nomor satu. Kalau genap, itu kerjakan nomor 2. Gitu. Untuk nomor satu, kayaknya udah saya jelaskan singkat waktu pertemuan sebelumnya. Kalau untuk yang nomor 2 itu sudah teman-teman jelas apa eh, paparkan di pertemuan sebelumnya juga. Jadi sangat gampang sekali. Nah, kita lanjut saja gitu untuk diskusi pada malam hari ini tentang keamanan sistem informasi. Materinya adalah etika di dalam sebuah keamanan sistem informasi. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam etika sistem informasi itu, menurut Richard Mason pada tahun 1986 yang mencakup pada. Kok papa? Setahu perlahan lagi. Mencakup apa ya? Ya udah anggap aja itu pada ya. Privasi, akurasi, properti, dan akses. Jadi ada empat. Nah seperti biasa empat ini akan kita bahas masing-masing di diskusi. Tapi sedikitnya akan saya jelaskan juga. Apa itu privasi, akurasi, properti, dan akses. Nah disingkat saja nanti teman-teman bisa explore saat diskusi. Privasi itu menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pemerintah, oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Nah, sudah tahu kali ya, kalau privasi itu artinya adalah hal-hal yang bersifat pribadi, gitu ya, hal-hal yang bersifat individu, gitu. Yang mungkin itu tidak boleh disebarluaskan. Ya, mungkin itu hal sudah lumrah, ya, sudah, sudah, sudah kita ketahui ya, kalau privasi itu artinya apa gitu ya lalu di sini ada studi kasusnya contohnya manajer pemasaran mengamati email bawahannya nah kalau akurasi itu akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi nah misalkan akurasi itu contohnya gini ketika teman-teman mengakses mytelkomcell contohnya gitu terus muncul di sana sisa pulsa anda sekian sisa kuota anda sekian artinya itulah Informasi yang bersifat akurat, gitu. Akurasi terhadap uh, informasi yang diberikan itu adalah akurasi, gitu ya. Nah, ketidakakurasi informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Kayak gitu. Nah, contohnya yang tadi, gitu kan ya? Eh, uh, misalkan itu contohnya damkar, gitu ya. Tidak akurat informasi yang diberikan, gitu ya. Kebakaran, misalkan di jalan, eh, uh, baung. Uh, informasinya ternyata. Yang, yang yang di dalam artinya itu di Jalan Mawar. Nah, ketika damkar pergi ke Bawang nggak ada ternyata di Mawar. Nah, itu kan tidak akurat gitu kan. Nah, sedangkan itu kan membahayakan, gitu ya. Harusnya harus cepat gitu ya penanganan cepat. Nah, ketika udah salah alamat, artinya pasti si damkar nyampe di Jalan Mawar udah gosong semua itu rumah-rumah selama macam gitu ya. Nah, artinya akurasi itu sangat dipentingkan, gitu kan untuk sebuah informasi. Nah perlindungan terhadap hak properti. Nah di sini ada properti yang sedang digalakkan, digalakkan ya saat ini yaitu yang dikenal dengan sebutan haki, hak atas kekayaan intelektual. Nah jadi misalkan teman-teman memiliki satu produk atau suatu apa namanya ya suatu bentuk uh, inilah apa uh, brand gitu ya. Nah itu kan adalah hak kita gitu ya hak untuk kekayaan intelektual. Nah, kenapa butuhnya hak intelektual ini gitu ya? Karena tidak eh, kedepannya tidak diduplikat oleh orang lain. Gitu. Nah, kalau misalkan brand yang teman-teman buat gitu ya, terus diduplikat oleh orang lain, ketika brand yang teman-teman buat itu belum di apa ya dipatenkan, nah itu teman-teman tidak bisa mengklaim. Bahwasanya itu produk teman-teman, karena belum dipatenkan. Nah, gitu. Nah, untuk haki itu sendiri biasa ada melalui hak cipta. Nah, biasanya kan ada copyright gitu ya. Nah, hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum. Nah, gitu ya. Jadi, misalkan produk kita sudah dicantumkan di pemerintah, gitu ya, di hak ciptakan. Artinya nanti, kalau misalkan ada yang menduplikat gitu ya, nanti bisa kita klaim. Nah, itu bisa dibawa ke ranah hukum. Nah, hak seperti ini mudah untuk didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masa hidup penciptanya plus 70 tahun. Nah, untuk paten sendiri itu adalah bentuk perlindungan terhadap kekayaan terkuat yang paling sulit didapatkan karena apa? Karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif yang sangat berguna, gitu. Jadi kalau yang tadi hak cipta itu adalah sebuah brand yang kita ciptakan, kalau paten itu adalah hal yang inovatif gitu yang sangat berguna gitu. Nah, hukum untuk patent memberikan perlindungan selama 20 tahun. Nah, di sini ada hukum rahasia perdagangan, itu meliputi kekayaan dagang melalui lisensi atau kontrak. Nah, pada lisensi perangkat lunak, seorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diarahkan pada orang lain atau dijual. Gitu. Nah, berkaitan dengan kekayaan intelektual tersebut, banyak masalah yang belum dipercahkan. Menurut SWAS tahun 1998 antara lain, pada level bagaimana informasi dapat dianggap sebagai properti. Selanjutnya, apa yang harus membedakan antara suatu produk dengan produk lain. Nah, itu menurut SWAS pada tahun 1998. nah Lalu, terhadap akses. Apa itu fokus dari masalah akses? Nah, akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Nah, teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk melindungi pengaksesan untuk semua pihak. Nah, nah ini lanjut di pertemuan 14. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas empat ini gitu ya. Ini sekarang yang jauh sudah berapa orang nih? coba saya lihat saya berapa ada berapa oh ada ada 11 ya ada 1300 ya nah, ini berapa orang 13 ada yang duplikat satu kan ya betul, Mas pak. Haryo, duplikat ya betul, pak. ada betul, dua betul, ya oke okay. uh, ya lah nggak apa-apa lah ya berarti kalau misalkan 11, nah itu turun lagi kan dua kelompok aja lah ya jadi dua kelompok itu Uh, bikin dua ini dua dua dua jadi uh, ada privasi sama akurasi seperti sama akses gitu ya saya buatkan dua kelompok uh, oke okay, di sini saya pindahkan Oke, kelompok satu ada lima orang, kelompok dua ada lima orang. Oke, udah tahu ya apa yang akan diskusikan di masing-masing kelompoknya? Halo? Halo, Coba yang empat temati, privasi, akurasi, properti, akses. Oke, saya bukakan... Berikut room-nya silahkan join dan silahkan dikerjakan. Untuk room 1... Wah assalamualaikum, Omar Man. Waalaikumsalam. Ada Om Will juga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Eh ada Ajeng. Ada Mbak Ajeng. Nah, ini Mbak Mbak Maryan Chenik Sakore itu pang panggilannya Mbak siapa ya? Mbak Mary. Ya. Mbak oh, Mary. Mbak Mary. Masih di jalan Mbak Mary. Ya saya juga Om masih di warung Om alasan ya. di warung saya Om warung deket ya. Uri de warung, kabar warung oh. apa kita lagi nih privasi dan akurasi Om privasi dan akurasi Halo ini gimana nih Wah, Om lagi di kantor laki. nih kayaknya nih. Lagi di kantor, lagi kantor. Ya, saya jadi ninja dulu Om. lagi di. Wah, mantap. Lembur ini Om. Udah dua minggu ini lembur terus. Mantap. Yos. Jadi bagaimana slidesgo.com Wah ini Mbak Ceng ini yang paling jago bikin slide-nya. Iya. Nah, yep. Share screen kah Om? tong usah? Share screen lah. Kalau boleh. Gimana Om? Biasanya gimana Om Arman? Share screen nggak? tadi temanya ya privasi dan akurasi Oh ini ntar cari template yang bagus dulu duh Oh hilang sampai sini lah Hai yang bisa Mainkan, jeng. Wah, om nih. Gantian lah, jeng. Hmm. saya. Download template warna pink, ya? Mau warna ajar, Ajar, ajar. Mau pink, kah? Mau pong, kah? Mau pink, kayak mau... Pong, kah? Apa? Warna ungu, ya? Gasken mbak. gasken. Oke. Okay. Saya sini deh. Apa, Om? Saya sini. Saya sini, pian ya ya no. Ya, Mas Arya. Apa itu? Ya, ya isinya dibantu sama ini, isinya. Oh iya, iya boleh-boleh, Om. Asik. Eh, enggak gitu. <laughs> Kita bantu bacailah, oh. nah, boleh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. tidak boleh begitu kan bagi tugas, Mbak. Gimana sih? <tuh> <tuh> itu namanya enggak bagi tugas, Bah. <tuh> si Intan bisa-bisanya ngomong. Cuma ada aku sama Pak Andri doang pada dia telat. <tuh> Barangan Intan itu. Berarti di room utama dia. E -ya. Jadi Anda yang, yang yang tadi tentang apa tadi? Privasi dan privasi akurasi. akurasi. Apa ya, kurasi itu ketepatan, ketepatan, kalau privasi kan itu di, dijelaskan ya? Iya, begitu. ada-ada aja oh, ada oh, oh, oh, oh, oh, pada belum ada oh, oh, dari kelas saya oh, iya pak oh, gabungan jelek oh, orang pada orang pada weekend ini om iya ini pada Kayaknya pada udah gajian nih, kelompok satu. kalau ke lagunya, Mbok ya, dikondisikan gitu loh. <laughs> nah. Apa minta lagu tapi yang zamanku? <laughs> sistem informasi, sistem informasi. kelihatan tidak ya kelihatan kelompoknya ombil sudah tampil ya anu, yang apa ahno pem pemrogramannya pak Azlan sudah sudah oh sudah iya bagus deh bungkus bungkus Omar Manim 210 <Safaat> uh <-huh>. oh, 10 10 170. Wah, apel. Om Hario menim belakangnya 124. Oh, 210 10 10 124 gitu. Iya youtv itu aja s s itu aja oke okay. ini Marian C Marian C Nisa aku singkat nggak apa-apa ya kak iya tujuh ini apa tujuh banyak banget ini Harum pilih pilihan tol, pintar iya, mau ini delapan empat, oke dua ratus sepuluh, sepuluh, seratus delapan yo mix, oke, okay. ini, ini. cantik. <coughs> Ini gambar Mbaknya mengalihkan dunia. Privasi akurasi. Mantap. Oh iya ini singkatannya itu PAPA. Privasi, akurasi, properti, aksesibility access, Apa om jadi ini yang pertama. Privasi. Apa sih kita bahas apa? Privasi dan akurasi tulisannya yang privasi dan akurasi gitu iya gitu aja bahasa Indonesia aja ini ya Jadi ini merupakan bagian apa namanya aspek etika dalam sistem informasi gitu. Waduh, si di, di catanya boleh ah, nggak? Ah, ah, apa ya materinya profesi? Kalau oh, privasi Apa ya Langsung definisinya privasi itu ya Kayaknya iya Nasi aku nah. malah belum buka itu Ah, privasi Tuh oh, Ini sama kayak slide-nya ya Iya kok sama semua sih <laughs> websitenya orang-orang juga ah uh, ya ampun. cari lagi nih ada semua... sih privasi. Ini Ini mau dijelasin etika etika dalam penggunaan teknologi informasi gak usah, Om. Ya boleh terserah dari kayak latar belakangnya gitu ya. Kayak gini ya. Nah, ini mungkin ya masalah etika mendapatkan perhatian ini disebutkan oleh Richard Mason pada tahun 86 yang mencakup empat aspek nih privasi akurasi properti dan akses oleh kayak gitu cuman <coughs> panjang juga. Contoh kasus privasi. Nah, contoh isu mengenai privasi yaitu kasus manajer yang ingin mengamati email yang dimiliki para bawahan. Karena mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Sekalipun manajer leluasa bisa melakukan hal itu, tapi dia telah melanggar privasi bawahannya. Apa ini ditulis? Bagaimana? panjangnya ah, jadi privasi itu dipetakan dengan privasi fisik dan informasi. Nah ini. Contohnya tadi sih, contoh kasus itu yang uh, manager, contoh isu manager yang ingin mengamati email yang dimiliki para bawahan. Apa cari contoh lain? Cari contoh lain nggak apa, apa Tadi uh, etika apa? Ini. Uh, etika dalam sistem informasi nih uh, posting akurasi ya etika merupakan masalah etika itu perlu diperhatikan dalam pengguna, uh, pengembangan dan pemakaian sistem informasi gitu. ada empat aspek gitu. Ntar ya. Ini aku ngopi dari tempat Oma aja ya, Yang di chat ya Boleh-boleh Tinggal disingkat-singkat aja ntar Wah oh, ada Pak Andri Tuh malam Pak <laughs> Itu ya tau-tau enggak ada notifikasi dosen Anda setengah ada di dalam ruangan gitu ya harusnya gitu ya. harusnya ada belnya ini ting-ting ya, ting, gitu kan kalau offline kan ketahuan gitu dosennya lagi mengamati gitu ya ada bunyi sepatunya kalau ya tok-tok-tok langsung kita ano, langsung tertip semua gitu Ini tanpa ditambahin, apa ketutupan tuh? Oh iya, ngomong no pasaran tiga dapat berat ya. Ya boleh juga lah begitu. atau kalau enggak men, apa kata-katanya menurut Richard Mason tahun 86 masalah ini mencakup gitu di mana ya dimana? itu tulisannya itu diganti aja itu yang masalah ini diidentifikasikan oleh Richard Mason gitu nah, itu diganti menurut Richard Mason gitu aja Menurut Richard Mason pada tahun 86, nah, masalah ini mencakup privasi, akurasi properti. Ini lebih gampang dibaca gitu. Richard Mason ini siapa ya? Hah? Waduh nggak tahu nih siapa sepupunya Om Arman wow. hmm. jadi kita ya terus habis itu mungkin kita, kelompok kita akan membahas tentang privasi dan akurasi. Itu. Papa. Ya, oke, okay. oke, okay, itu, hmm, privasi ya. Jadi pengertiannya privasi itu, uh, ya itu tadi. Sudah ada pengertiannya. Privasi ini adalah hak individu, nanti saya kopikan ya, hak individu untuk mempertahankan informasi. Hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukan. Pak Omar Mandu, ya, itu sih materinya. Sih sama aja gitu saya nah, itu tadi contoh tentang privasi, tentang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki para bawahnya, itu. sama kayak yang di slide -nya Pak Andrio, iya, sama. Jadi hmm. uh, ya itu langsung privasi dibedakan menjadi privasi oh. fisik dan yeah. privasi informasi gitu aja lah oh. yang belum di yang belum di itu. Sabar sabar ya sabar ya harap tenang harap tenang. Uh, lama aja. harap tenang lagi ujian. Oh aku tinggal hilang ini nggak jadi PPT nya biar saja. Uh, aku juga lemb. Ya. Sama tinggal live aja kan? Iya. Aku live pun ini. Macam live kita live semua udah beres kan? kan <laughs> Mana oh? Oh ini, privasi dibedakan menjadi privasi fisik dan privasi informasi. ya susah Astaghfirullahaladzim lain-lain lantai ini ini terus mau dijelasin juga ya nanti Omar mana aja yang jelasin tuh apa ini gini aja enggak usah dijelasin privasi fisik adalah gitu eh uh, ya apa ya ya ada sih jelasin aja jelasin aja Bapak. Ini contoh isunya berarti nggak usah ditampilkan? Iya ditampilkan juga. Ya nanti ini ini contoh isu terus slide berikutnya gitu aja. Contoh Jangan, isu di slide berikutnya, iya betul. Uh -uh. Jangan banyak-banyak tulisannya satu slide, pusing ntar bacanya. Oke. Okay. Nah ini baru privasi fisik. Nah, itu apa? Kabar Om oh, ini masih contoh isunya tadi itu? Contoh isu? Oh, masih ya? Oh iya iya. Kirain sudah slide berikutnya. Kabar, orang sama bisa. Enggak <laughs> galak aku. Oh nah, di sini baru privasi fisik sama privasi informasi, ya kan? oke okay lah mau hmm. jadiin satu slide apa dibedain saya juga? Uh, bedain juga nggak apa-apa. bedain aja sih. soalnya takutnya panjang nih kayaknya nih. privasi fisik, bla bla bla, bla ini. oke. Okay. berarti ini di sini pengalihan. ikhlasnya ikhlas. Jernya. ikhlas, om, allah, oma. khususnya jalur. Oke jangan terlibat kaproto oke privasi fisik ya ini oke jangan sambil koyak oke ya, ya tidak seperti itu tidak seperti itu privasi itu sih adalah seorang untuk mencegah ya itu sama, -sama. sama om sama dek om ih ini nggak bisa, ah om dikopi ulang gitu om apa itu yang privasi fisik ini susah kali lah kursorku oh nggak pakai mouse ya Enggak <laughs> antus privasi fisik i mana ya terhadap orang mencakar orang ya udah dikopi aja nih ini kau kok bidik sorry sorry ini Ya Pak, ini ini. Isik ganti. Fisik. ya. Sehat seseorang untuk mencegah seseorang yang tidak menghentikan daging terhadap waktu. Waduh, susah juga yang ngertinya. Oh, ini dua dua macam langsung ya, bawahnya ya. ya. Sedangkan privasi informasi adalah. Oh, iya iya iya. teknologi Ya udah gitu aja. contoh apa ini tadi contoh kasus ya ya, ya udah biar ya. contoh isu gitu ada lagi Bakal contoh kasus ya. ada lagi nanti apa bedanya Oke ya? <laughs> oke okay, okay, langsung slide berikutnya aja dulu nanti dihiasnya terakhir-terakhir aja ini tidak aku hias kok ya. oke okay, sudah hias sudah, sudah bagus kok udah ini ya pas berarti apa lagi? ya pengertian privasi. ini berarti masuk ke? ya udah gitu, aja. pengertian privasi. nggak sekarang itu kan apa sih namanya? apa satunya apa akurasi? bukan, masih lanjutin aja ntar itu dikit tambahin dikit ini anilah, uh, eh Ush, panjang ini om itu posting apa itu? Olengkam. Oh, um... Ini apa? Ini di slide baru apa di slide ini? Terserah. Slide baru juga boleh. Ditaruh bawahnya situ juga boleh kalau nggak kepanjangan sih. Iya Amerika Serikat masa privasi diatur dalam privasi dengan kain di slide baru aja deh. contoh kasus lagi tuh satu. Pita-pita <tuh> ya. In. Contoh saat anda menjadi mahasiswa, lalu anda membagikan data pribadi bagian pengajaran, judul di mana supaya uh, ini apa dong? Judulnya masak? Contoh privasi Amerika Serikat itu? Ya terharalah. <laughs> Kuketawa itu. Aku lagi nggak bisa mikir, om otaknya lagi mampet ya. Apa mampet? Otaknya. <laughs> Tampaknya sudah dekat waktunya. Iya. Ini yang ini Did you know gitu aja ya. Apakah Kali kamu menit lagi kembali ke room utama ya? Hah? <tuh> <tuh> Alangkah enggak Anda kena prank. Astagfirullahalazim. Tuh, oh, ada Pak Andri loh. Pak <tuh> pak itu pura-pura radio pak atau... <laughs> bukan aku bandri om haryo memantau ini ini ini masalah privasi juga ini apa ini ini akurasi privasi <laughs> ini, ini memantau ya. diskusi mahasiswa ini <laughs> apakah kamu tahu di amerika, di amerika serikat masalah privasi diatur undang-undang privasi berkaitan dengan hal ini maka gitu ya ya, ya sudah ya. what did you know oke okay. why fun fact Oh, Sama nge-telegram aku. Sabar oh, <San> dong, sabar. Dah. Ini contoh isu privasi aku masukkan di sini aja ya. Contoh isu satu gitu ya boleh mau ditambah lagi ini yang dari Omar Man ini ku masukkan, nah, okay. aku tidak mau berbicara ya Om nanti nanti suaraku diajak lagi dalam lo kayak penyiar radio sudah, Alah, radio gemderdek, komentar hmm. sudah sihan sudah komentar kayak penyiar radio ya, woi. mantap berarti Allah Radio gembredek udah ini om. Sudah, eh, oke. Okay. Anggap... Ini akurasi sekarang. Oke okay lah, akurasi. Akurasi cuma sedikit itu, ya. <laughs> sedikit. Sudah sedikit pakai semua dikit. Iyo, sedikit, sedikit. Mana ya? <laughs> pengertian akurasi tulisannya biasa atau akurasi Iya ya akurasi biasa kan dosa pakai emosi biasa aja nah, ini kalau akurasi akurasi ada yang salah oh, pasti ya itu sudah ada omong Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Pak. Lagi Salah, ya. mohon maaf waktunya. Hmm, udah ngirim ya om oh. ya, contoh kasus ini contoh kasus yang dikasih om Bil, nih oke okay. Akurasi berarti gitu aja ya, tingkat ketepatan sebuah gitu aja ya. Ya okay. Ini akurasi berarti tingkat ketetapan sebuah informasi tersebut. Akurasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan bahkan membahayakan. Ih, kayak radio memang. Allah. Ini kalau emang orang-orang ada maunya nih kayak gini kalau ngomongnya. Contoh <tuh> isu akurasi. Ini contohnya ada satu nah, dua. Apa ya? Tadi tadi ada. Satu doang ini. Kasus ini tadi yang dikasih Om Wil itu kasus kesalahan penghapusan nomor keamanan sosial. Oke. Okay. Apa sama dengan slide ya? Di Slide itu ada apa di sana? akurasi, oh gimana gitu. sudah selesai mau kasus lagi ini ada sih ini Mem Memu Ancurasi. ini yang punyanya Om Willy sama kah Om sama yes beda dari slide itu beda Ketirin. ya ini yang saya posting ulang itu yang contohnya itu yang dari Om Will juga itu oke baiklah satu aja satu dua yang kedua ini panjang nih eh bisa. Dan lama tidak apa untuk kasus akurasi kesalahan median news Um, oh ini panjang nih oh, oh, bisa plat bisa di <laughs> waduh keyboard saya ini, ini. Bentar, saya ganti keyboard gulung <laughs> waduh wai, wai. Oh. Oh, apa ya bisa di kolom nah, ini kesalahan media news online dalam melakukan sebuah pemberitaan kasus Imanda Amalia yang dikabarkan sebagai WNI yang tewas saat terjadinya kerusuhan di Mesir Wih kok saya nggak tahu ini pada tahun 2011 Ya, Allah, 2011. Iya, ya. Umur berapa lah 2011. Gimana Melia dia kabarkan sebagai WNI menjadi relawan PBB. Okay. 2011. Enggak ya, ada ngelebih anu ah, no, ya. Lebih 2011 mana? tuh kayaknya aku SMP kelas 2. Loh, kok udah jauh sama saya-saya sama kelas 1 masa omah <laughs> bilangin P nih nantii ah. dan lanjutannya sih panjang juga sih ini atau mau disingkat nih Imanda Amalia dikabarkan sebagai WNI yang menjadi relawan PBB peristiwa ini masih simpang siur tapi media news online di Indonesia sudah mulai memberitakan peristiwa tersebut dan di running news meskipun data dan faktanya belum jelas dan belum ada kejelasan data atau fakta dari ketubus ataupun Kementerian Luar Negeri loh ini beda yang baru ku copy ya sama itu, itu lanjutannya sih gitu kasusnya tentang ya pokoknya intinya hoax gitulah ya atau oh. intinya hoax ya aku, ya aku mah tidak apa kan aku cuma ngopi-ngopi doang yang baca bukan yeah. aku pun oh gitu lo kan kali yang di disuruh suaranya kan sudah mendukung gitu Alah. oke sudah selesai kayak mana nambahin sonnya om tidak paham penuh perlu ada sudah selesai ya sudah selesai om ya, ya sudah saya leave dulu ya hehehe gimana eh hey, kita om he ya oke lah aceng juga lift kok tanyain Pak Andri kenapa lift Mbak yang lain lift Pak gitulah aneh-aneh <laughs> Jepun nanti saya pembukanya Terus selanjutnya silakan saudara cek akan dibacakan oleh Bapak Haryo Nwisa <laughs> pembukaannya terus saya yang membacakan nama-nama anggota kelompok ya selanjutnya iya. untuk materi dibacakan oleh Mbak ceng, ceng. <laughs> Allahumma jahatnya mari berdoa la ilahilantas bannakannya untuk minas zahrumin Amin. sudah sudah selesai kok Selesainya kok udah kurang jelas yang mana, Om? Ini ya, oh diganti hitam aja kah? ya, katarak, enggak kelihatan. Oh. Apa ada bagus? Pink itu pink, oh udah kayak pink apa dong? Pink, babe, babe. pink, babe. pink, aie, aie, gitu pink, pink, pink, Aye, aye gitu pink, pink, pink, pink, betul. pink, pink, pink, Dilakukan di memang ada warna lilak. Oh, aduh, capek deh. Sudah kelihatan kah? Kelihatan, Oke, ini masih lama kan? Diskusinya sudah, makanya biar cepat. hanya mau lift, saya Ih, eh, Om Haryo, kemarin tetangga aku ada yang gitu, Om dia meninggal. Astaga. <laughs> itu bener dong ya. Adis bener. <laughs> dating, <laughs> ya. <Dating. laughs> Ketiknya sambil emosi bener dong Marman Iya. Sudah kayak ini ketok. itu? <laughs> <dating, dating. laughs> Oh, ini aku tuh gitu. Emang keyboardnya bunyinya gitu, udah dari kemarin. Kamu kalau disuruh kita, udah Ini om, cetok. <tik -tok. tik -tik> Oke, so, jadi bener. bukan kayak ngetik, kayak main karambol. cetok. <tik> <tik> mah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, lebih kejam daripada fitnah. Lah, hai, kenapa <tik> Wah, yang habis makan-makan enaknya kayak laptop dikat tuh ya. Ush, MacBook gitu, om. Gambarnya. Kokil ya gambar nih. Mau diganti gambar Umar kah? Hah? Umar ke... yang yang udah pakai baju itu. Hah? Loading <laughs> <gambar>. lagi aku. Profilnya Umar di Telegram lo keren. Mantap. <laughs> Ini om kelompok dua ya. kok 2 belum selesai kah? Oh yang mana yang pakai balet iya keren tuh Kupikir itu anaknya man Armand no? Kurang ajar kamu jauh <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> Padahal aku mau nanya om itu om Tapi ini ternyata itu om tidak jadi Tuh masa-masa ini Masa-masa berpeloncoan ada yang nambah ya anggota kelompoknya ya cuman kita ya he he. oh murah ayo kita kambreng. ayo kambing siapa yang presentasi gitu tahu iya yang presentasi oh, yang lebih tua random Ye. picker aja um oh iya ada yang bisa pasang random picker enggak? Nah. Apa random picker, oh, Majanda? Ya, will of names, iya. Nanti oh. ada. Nah, keluarkan nomor satu, ternyata. Gimana, gimana, Om? Sisir sih, kan, gitu. Itu keluar nomor satu, Om. Itu ngerti, Oh iya. Ya, <laughs> <laughs> kan? <Mana? laughs> Bohong kali, oma. Ya, itu Om Haji, Om. nomor satu. Gila. Nah. Pembeli, Mbak Mary. Mbak Mary masih di jalan. Mbak Mary, kok masih jalan? Dato masih di jalan. Nah, nanya kebuka. Aku masih di jalan. Di jalan, jalan om, enggak. tidak bisa. Apa ya iyalah, kamu dipikir jalan situ rumahmu? situ <laughs> tahu <tuh saya. Nenek, <tuh>. nenek, -nen. nah gimana nih caranya nih muternya nih klik untuk spin oh klik to spin oke siapakah presentasi aduh bosku hehehe hehehe hehehe itu hehehe ih ini pasti dicit ini nggak mungkin mana ada <gak> dicit <cheat? gak> mana ada <cheat? gak> ya, mau coba ulang su hari, sudah, sudah pas itu dong ini sudah live kok ini <gak> live sudah <gak> lulus. Lulus. aku makanya tuh tidak udah sekali kali lah Ya udah deh, kayak tadi aja. Pemarman pembuka saya membacakan anggota kelompok. <tuk> Oma. Terus Aku mau marah-marah tapi lebih tua tidak boleh. Enggak boleh, cek Nanti enggak sama siapa? biar aja Besok kalau aku nikah, om aku pap kalau aku udah di Laminan, om oh, aku nikah. oh bagus. gitu saya juga nikah, <laughs> oh, Ini udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Balik, udah, udah, udah, udah, Leave, udah, udah, Leave, leave, leave, Leave meeting. <laughs> alasan menghutur, maaf salah pencet Om. Iya nggak bisa nih Om, waduh gimana Om. Okay. Tapi filenya nya di Mbak Ajeng kan ya, jadi Mbak Ajeng. Ya. Iya Mbak Ajeng. Izin, nah. Pak Pandri. Pak Siap, Meninjil Pak Pandri tadi sudah diadakan undian dan Mbak Ajeng menangkan. Halo, halo, kenapa? Kenapa? Iya, <laughs> tapi kita ini, tapi kan sudah diskusi. Habis itu menentukan siapa yang presentasi. Nah, itu hasilnya. Pak. Oh, Mbak. udah bikin sendiri. Apa nih? Iya, Mbak Acing yang presentasi, <laughs> Pak. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Enggak itu Pak itu bohong curang itu oke oke okay, okay. sorry tadi uh, saya lagi ini ada ada bisnis <laughs> ada sedikit diskusi di sini oke okay. uh, berarti udah selesai ya saya akan uh, ya teman-teman diskusi saya juga diskusi demi kemajuan unsia juga <laughs> uh, siapa oke okay. ini saya udah close -kan untuk breakout room sebentar lagi teman-teman hmm. akan join bersama silakan di uh, sebenarnya kita jamnya udah habis ya. <tuh> sih? Belum, Pak. Om oh, kecepatan, Pak. Oh, gitu. Ya. Mbak Ajeng pengennya lama-lama nih. <tuh> <tuh> Belum <bener>. <tuh> <Enggaskan>. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Ya masih mau ini, Pak. Tadi main undian lagi tadi lupa Pak. Dia boleh <tuh> heran nih yang grup kelompok dua mana orang nih dapat <tuh> LKS ada keluar kayak jadi deh oh, <lacht> bener nggak ada nggak sih <lacht> yeah, kok gak ada pak ya betah <lacht> banget di ruangan tuh <lacht> oh di, masih dalam ruangan gitu ya pak ya masih ya oh, nah iya masih. nah kan <lacht> Oke, okay. oke okay, sip. Kita langsung gas aja ya. Lembar satu untuk mempresentasikan akurasi dan apa tadi? Terli? Privasi. Privasi. Oke. Okay. Siapa yang pengen dibuka privasinya? Dan nah, dengan, nah. <laughs> okay, pemenangnya silakan. adalah. And the winner is. Aja. Dipersilakan. Okay. Okay. <laughs> enggak pakai ini, enggak pakai balstone juga. Ini apa? Uh, kalau pakai undian kan, itu akurasinya kuat, tepat, iya, kan? Iya, akurat pak. kan? Iya, Pak, betul. <laughs> nah, adil, pak, pak. Iya, boleh-boleh, <laughs> boleh. Parman boleh. Parman di, tadi diser, kita ini, di, di, di, di, sudah di, di, di, di, di, di, di, di, sudah di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, Kemarin katanya pengen bahasa Inggris katanya. Enggak pak. Pak yang mau bahasa Inggris <laughs> presentasi. Enggak. Enggak pak, terima kasih banyak. Yuk, daftar. <laughs> <screen>, pak. Izin saya subscribe lanjutkan. <laughs> oke oke, silakan lanjut, lanjut. Iya, silakan. Tapi kayaknya bagusan kayak gitu ya Pak Arman ya. Nanti kita akan rolling siapa saja yang presentasi. Karena terus terang saya belum kenal nih suara-suara teman-teman gitu kan. Nah mungkin dengan yeah rolling kayak gitu gitu ya ya mungkin dengan kesempatannya gitu kalau misalkan dia lagi enggak di jalan atau dia bisa presentasi iya gitu. Pak Bila bosan Bapak dengar suara saya yang... <laughs> <laughs> enggak gini uh, nih uh, mohon maaf banyak minta waktu ya, sebentar uh, sebenarnya untuk perkuliahan itu sendiri yang dikembangkan bukan hanya ilmu loh teman-teman tapi bagaimana cara berorganisasi bagaimana caranya kita berpublic speaking bersosialisasi dengan orang lain itu yang yang yang perkuliahan sebenarnya kalau ilmu Mas saya ngasih nge-direct ini akan kita pelajari ini yang kita pelajari silahkan ambil materi silahkan itu nah itu kan bisa aja lah kita gitu. tapi kalau misalkan untuk melatih soft skill itu kan perlu latihan terus menerus ya mungkin seperti ini kan presentasi gitu kan saya dulu terus terang orang yang gugup banget di depan orang keringat dingin Sumpah ada keringat dingin saya di depan orang dulu saya masih ingat gitu kan, itu ngomong udah kagok segala macam gitu ya. Tapi seiringnya waktu berjalan, saya di kuliah masuk organisasi, oh nggak bisa saya seperti ini terus gitu kan, saya masuk organisasi, terus eh uh, waktu itu juga di beberapa kali jadi koordinator gitu ya, ya di situ mulainya gitu. Tapi sekali ini ngomong nggak bisa diam jadinya gitu. Jadi ngebuka uh, wawasan kita lah gitu. Makanya uh, ya mungkin. Kalau teman-teman yang udah bekerja ya mungkin udah udah mulai inilah ya. Tapi kalau untuk yang baru-baru perkuliahan itu kan artinya sangat banyak ilmu yang didapatkan dalam berpublic speaking. Gitu. Oke, okay. mungkin panjang kalau saya nanti berpidato. Oke, okay, mbak Jie silakan. Terima kasih. Terima kasih Pandri. Yo sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, tekan rekan semua. Izinkan saya mewakili kelompok satu, yang beranggotakan saya, Ajeng Adir Octavia, Arman Widodo, Haryo Dwi, Meriance Nixa, dan juga Wilianto Tuah. Dalam mata kuliah kali ini kita membahas etika dalam sistem informasi. Masalah etika juga mendapat perhatian dalam pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Menurut Richard Mason, pada Recording tahun 1986 in masalah ini mencakup privasi, akurasi, properti, dan juga akses yang dikenal dengan akronim atau singkatan PAPA. Pengertian privasi. Privasi ialah hak individu untuk informasi pribadi dari pengaksesan orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukan. Privasi dibedakan menjadi privasi fisik dan juga privasi informasi menurut Altar tahun 2002. Privasi sen fisik sendiri ialah hak seseorang untuk mencegah seseorang yang tidak dihendaki terhadap waktu, ruang, dan properti atau hak milik. Privasi informasi ialah hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan apa saja informasi yang ingin dikomunikasikan dengan pihak lain. Contoh isu privasi. Di sini kami mengambil dua contoh. Yang pertama, isu mengenai privasi sehubungan diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus seseorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki para bawahannya karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Sekalipun sang manajer dengan kekuasaannya dapat melakukan hal seperti itu, tetapi ia telah melanggar privasi bawahannya. Contoh yang kedua yakni, saat Anda menjadi seorang mahasiswa, lalu Anda membagikan data pribadi ke bagian pengajaran, tujuannya supaya data itu tidak data itu hanya dipakai untuk keperluan akademis, saat kondisi itu, pihak bagian pengajaran tidak dibenarkan untuk membagikan data ke pihak manapun untuk tujuan lain di luar kepentingan kampus. Di Amerika sendiri, masalah privasi diatur oleh undang-undang privasi berkaitan dengan hal ini maka, yang pertama, rekaman data tidak boleh digunakan untuk keperluan lain yang bukan merupakan tujuan aslinya tanpa sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua, setiap individu memiliki hak untuk melihat datanya sendiri dan membetulkan rekaman-rekaman yang menyangkut dirinya. Yang selanjutnya, yakni pengertian akurasi. Akurasi berarti tingkat ketepatan sebuah informasi tersebut. Akurasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, bahkan membahayakan. Contoh isu akurasi. Yang pertama yakni sebuah kasus akibat kesalahan penghapusan nomor keamanan sosial dialami oleh Edna Rismiller. Akibatnya kartu asuransinya tidak bisa digunakan bahkan pemerintah menarik kembali cek pensiun sebesar 672 dolar dari rekening banknya. Mengingat data dalam sistem informasi menjadi bahan dalam pengambilan keputusan, keakurasiannya benar-benar harus diperhatikan. Yang selanjutnya Kesalahan media news online dalam melakukan sebuah pemberitaan yang dapat dilihat pada kasus Imanda Amalia yang dikabarkan sebagai WNI yang tewas saat terjadinya kerusuhan di Mesir pada pada bulan Februari tahun 2011. Pada awalnya, berita ini muncul pertama kali pada sebuah media sosial yaitu pada akun Facebook milik Science of Universe. Imanda Amalia dikabarkan sebagai WNI yang menjadi relawan PBB pada peristiwa ini masih terjadi simpang siur, akan tetapi media news online di Indonesia sudah mulai memberitakan peristiwa tersebut di running news meskipun data dan fakta itu belum jelas. Dan belum ada kejelasan data atau fakta dari kedubes ataupun kementerian luar negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada yang ingin ditanyakan tentang akurasi dan privasi? Cukup paham ya. Oke kita lanjut ya ke kelompok 2 untuk uh, mempresentasikan uh, properti dan akses. Ya silakan kelompok 2 di, di rolling atau gimana? Ada yang sudah ditunjuk? Halo, halo Pak. Yuk. Nah, nah bosan Pak, Pak bosan Pak, bosan, nanti Pak nah ini Pak, karena di kelompok saya mungkin ada dua wanita Pak ya oke nah, dua wanita ini siapa yang ingin didengar suaranya? oh, edek. Duh, baik ini kalau wanita ini Parman siapa Pak Arman? ada dua pilihannya antara Sela dan Putri uh, nggak bisa satu, Sela Putri terpisah Pak oh terpisah itu Soalnya teman saya dulu di kuliah ada namanya Selah Putri. Sekarang terpisah ya? Terpisah Pak. Oke, okay. uh, Mbak Putri aja lah. Mbak, Mbak Putrinya sepertinya lip nih Pak. <laughs> ya, Memberikan pilihan yang tidak akurat seperti yang diberikan presentasi kelompok satu tidak tadi. Tadi lengkap loh Pak. <laughs> Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya udah kalau gitu siapa tadi sudah lagi Mbak Sela ya? Iya. Oke, okay, Mbak Sela. Halo? Halo Mbak Sela. PPT-nya ada di Mbak Putri. <laughs> CP-nya <laughs> di Putri, Putrinya kelip ya. Ayo lo. Ini saya aja kak yang share screen. Oh ada tuh, ada, ada Tapi lagi join meeting dulu kak di laptop, soalnya tadi nggak buka laptop. Oke, okay, silakan, silakan. Nah itu dikirim sama Mbak Anovi juga tuh. Oke, okay, Sela, dipersilakan karena rekan-rekan ingin mendengar suara Sela. Halo, Mbak Sela. Nah, mengingat uh, tidak ada mungkin saya itu ada selanya. Enggak ada nah, tuh dijawab Share screen saya bisa share screen nih. Ya? Oke, saya coba share screen saya pakai ponsel soalnya Nanti udah di share screen, oke, silakan. Silakan Mas Elah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebentar, Pak. Loh itu TV semua. Oh maaf ini yang share screen aku apa? Siapa ya? Muhammad, Muhammad. Oh Ahmad, oh Ahmad. Oh Ahmad sana aja ya, aku nggak bisa. Yaudah lanjut aja Kak. Duh, hilang lagi. <laughs> Duh, butuh share screen. Yang share screen siapa sih Kak? Ini siapa sih, Intan kayak ini? Iya. Tidak, itu siapa itu yang share screen? Nopi. Saya share screen Mbak, silakan Mbak. Kamu aja sudah tahu. Oh yaudah udah, kan Novi aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua, yaitu ada Om Ahmad Haryanto, Intan Pindya, Novi Trihadi. Putri Sania dan Celaprativi. Di sini kami akan menjelaskan tentang properti dan akses. Iya, bisa lanjut. Properti. Properti adalah kepemilikan seseorang terhadap suatu barang ataupun non barang. Aspek Properti ini berhubungan dengan siapa pemilik informasi, bagaimana harganya atau bagaimana kadar sebuah informasi itu sangat diperlukan, bagaimana sebuah informasi itu mengalir, dan siapa saja yang boleh mengakses. Bentuk yang utama dari properti ini adalah termasuk real property, tanah, kekayaan pribadi, atau personal property, kepemilikan barang secara fisik lainnya, dan kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan hakki, hak atas kekayaan intelektual. Di Amerika, kekayaan intelektual diatur melalui tiga mekanisme yaitu hak cipta, paten, dan rahasia perdagangan. Karakteristik umum properti Hak kepemilikan properti modern mengundang suatu hak kepemilikan dan hak kepenguasaan yang merupakan milik dari suatu perorangan yang sah, walaupun apabila perorangan tersebut bukan merupakan bentuk orang yang sesungguhnya. Misalnya pada perusahaan, di mana perusahaan memiliki hak-hak konstitusi dan oleh karena itulah maka perusahaan tersebut sebagai badan hukum. Hak cipta, hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta adalah hak eksekutif. Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak yang dijamin oleh kekuasaan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Ciptaan yang dapat dilindungi. Yang pertama, buku. Program komputer. Komplet, layout karya tulis diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya. Dua, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenisnya. Tiga, alat peraga yang dipergunakan dalam minggu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Empat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Eh, tanpa teks. 5 Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim. Enam, seni rupa dalam bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Tujuh, arsitektur. Kelapan, petah. Sembilan, seni batik. Sepuluh, fotografi. Sebelas, terjemah tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Masa pelindungan ciptaan. Yang pertama, perlindungan hak cipta seumur hidup pencipta lebih dari 70 tahun. Kedua, program komputer 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Tiga, pelaku. 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Keempat, prosedur rekaman. 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. lima lembaga penyiaran. 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Paten. Merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Pada hukum patent ini memberikan perlindungan selama 20 tahun. Rahasia perdagangan. Melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, Seorang yang menandatangani kontrak maka dapat dikatakan menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan kepada orang lain atau dijual. Properti biasanya digunakan dalam hubungan dengan kesatuan hak termasuk. Yang pertama kontrol atas penggunaan dari properti, yang kedua hak atas segala keuntungan dari properti, misalnya hak tambang, hak sewa. Yang ketiga, suatu hak untuk mengalihkan atau menjual properti. Yang keempat, suatu hak untuk memiliki secara eksklusif. Akses. Hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Salah satu alasan sulitnya menegak di dunia IT adalah karena relatif barunya di bidang ini. Tak seperti di bidang kedokteran yang usianya sudah ratusan tahun abad. Bidang IT adalah profesi baru, walaupun ada juga yang melanggar. Dalam dunia kedokteran, etika profesi sangat dijunjung tinggi. Ini ini jauh berbeda dengan dunia IT di mana orang sangat mudah melanggar etika. Orang masih meraba-raba batas antara inovasi, kreativitas dan pelanggaran etika. Apalagi dunia ini hampir sepenuhnya digeluti oleh anak-anak muda yang kerap mengabaikan persoalan moralitas yang abu-abu. Berhubung dengan informasi apa yang dapat diperoleh orang seseorang atau organisasi. fokus dari masalah akses. Fokus dari masalah, masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Ini tidak menjadi masalah atau halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Terima kasih itu adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Oke, makasih Mbak Sela, atas persennisinya. Oke okay, untuk materi properti sama akses, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman di sini? Ya okay, nggak ada ya. Nanti uh, untuk untuk ppt-nya untuk kelompok satu kelompok dua udah ini ya, ada di uh, apa namanya digabungkan ya dengan ppt-ppt yang sebelum sebelumnya Yang pegang siapa? Itu Pak udah saya share ke Pak Arman Pak. Oke oh, oke. Okay, okay. Berarti semua hasil materi-materinya sama Pak Arman semua ya? Nggak bisa diakses oleh semuanya Pak. Oke oh, oke. Okay, okay. Nanti kalau boleh uh, share ke saya juga ya linknya ya. Ya, baik, Pak. Oke, okay, okay, okay, untuk pertemuan mata kuliah KSI, uh, kita jumpa sampai di sini. Uh, ada yang ingin tanyakan Sebelum kita akhiri mata kuliah ini, sudah ada ya? Oke, okay, baik. Uh, Oke, okay, kita ketemu di pemrograman visual. Saya akan buka linknya sebentar lagi. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.